Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati dalam Islam? Ibnul Qoim menjelaskan, orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya, dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Karena ilmu dan amal, merupakan nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah Alaihi Wasallam memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagaimana tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Hadis Riwayat Bukhari, banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, semoga bermanfaat.